Ada tugas dari Pak Tejo Oh iya anjir lupa gue Mana belum siap lagi Untung gue udah Mampus lo kena hukum nanti Emang lo bikin Puisi tentang apa Gue bikin puisi tentang tai Mending gak usah Lo baca nanti itu Tentang tai Oh amat. yang penting gue udah Dibilangin gak percaya Ntar lu malu goblok Gua teman lu Mending gak usah lo bacalah nanti, goblok. Puisi lo tentang tai, anjir. Bodo amat pokoknya gue baca. Tugas yang bapak kasih, kemarin udah siap belum? Oke, hari ini kita baca puisinya. Jauh, ya, oh, coba kamu baca puisi kamu tentang apa itu. Saya akan membacakan puisi saya. Tentang tai yang berjudul tai, oh tai. engkau kotoran manusia yang sangat kuning Engkau terbuat dari makanan yang kami makan Kemudian keluar menjadi tai Tai, engkau dirawat sepenuh hati seperti anak sendiri Engkau didiamkan beberapa hari Agar keluar menjadi tai yang terbaik jika engkau terlalu lama keluar, maka engkau menjadi keras seperti batu. Disitulah terjadinya susah berak. Tai, engkau memang hina, tapi tak ada seorang pun yang berani menginjakmu. Karena dirimu bisa membuat seseorang pincang. Terima kasih, Tai, telah ada di kehidupan ini.